Halo sahabat madrasah Aliyah negeri Satu Kabupaten Siak Salam Pramuka Tahukah sahabat semua Hadirnya pendidikan Pramuka dalam struktur kurikulum pendidikan di Indonesia Patut diapresiasi Kepramukaan dianggap sebagai alat untuk mengembangkan karakter peserta didik Karena dalam Pramuka peserta didik dilatih dalam kepemimpinan kerjasama, solidaritas, kemandirian, dan keberanian. Hal ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kegiatan pembelajaran dalam kurikulum formal yang lebih berorientasi pada ranah kognitif atau pengetahuan dan psikomotor atau keterampilan. Kepramukaan ini akan mampu mengembangkan kecerdasan siswa pada ranah emosional yang berupa sikap dan perilaku, sehingga memungkinkan siswa untuk aktif mengembangkan karakter mereka masing-masing. Hingga saat ini, pramuka sedang menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan dan diakui atau tidak. Keberadaan pramuka di setiap sekolah atau madrasah telah terbukti memberikan makna tersendiri bagi proses pembelajaran. Saat ini kebijakan pramuka yang merupakan kegiatan ekstra kurikuler wajib di madrasah atau di sekolah menjadi faktor penting dalam terwujudnya pendidikan akhlak mulia peserta didik. Madrasah Aliyah negeri Satu Siak sebagai salah satu madrasah yang memiliki prioritas tinggi menerapkan pendidikan karakter siswa islami melalui kegiatan pramukaan ada beberapa alasan penting mengapa pramuka sangat dibutuhkan dalam mendukung pendidikan karakter di madrasah Aliyah negeri satusia yang pertama dikenal sebagai kegiatan yang sangat menyenangkan mulai dari kegiatan spiritual dan keagamaan bermain bertepuk tangan memasang tali bernyanyi memahami kode-kode menjelajah adalah beberapa kegiatan pramuka yang sangat menghasilkan kegiatan yang biasanya diadakan di depan umum akan memberikan siswa ruang baru atas dominasi pendidikan yang hanya di kelas yang menghunggu mereka. Oleh karena itu, dalam kegiatan outdoor, siswa dapat mengekspresikan bakat dan minatnya secara bebas dan bahagia. Kedua pramuka adalah salah satu media pendidikan yang berbasis pada pengoptimalan kanan siswa. Sebagainya kita ketahui bersama -sama bahwa proses pembelajaran di kelas lebih dominan pada pengembangan otak kiri atau intellectual question. Sementara pengembangan otak kanan seringkali mendapat porsi yang sangat sedikit. Pramuka adalah wahana pengembangan emosional otak kanan di mana siswa dilatih untuk berinteraksi, berkomunikasi, kreatif dan berafiliasi dengan teman-teman lainnya. Ketiga pendidikan kepramukaan melatih mental yang kuat bagi peserta didik melalui pramuka siswa dibekali dengan sikap mental yang tangguh seperti disiplin, berani, loyal, bertanggung jawab dan sifat-sifat lainnya. Adalah sebuah kenyataan bahwa ada siswa yang cerdas dan pandai, namun menjadi sosok yang menakut, tertutup, sulit bergaul dan sebagainya. Di sini pramuka adalah solusi untuk mengatasi persoalan mentalitas siswa tersebut. Keempat, pendidikan kepramukaan menciptakan prestasi didik yang mandiri agamis dan penuh percaya diri mengusung konsep tersebut gerakan pramuka Mansatisya gunung depan 01027 dan 01028 dengan ambalan Teguh Syarif Hasim dan Teguh Syarif Anah kini tumbuh menjadi kursi pencetak pribadi serta didik anggota pramuka penegak yang berkarakter mulia dan kompetitif serta memegang teguh prinsip cinta dan Semoga pendidikan keperapukaan di Madrasa Aliyah Negeri Satu Siap ini akan berkembang dan terus maju ke hadapan dengan berbagai karya dan prestasi. Mari terus bergerak maju ke hadapan. Mewujudkan siswa yang berkarakter mulia adalah terjawab kita bersama.